bisa di bina naik-naiknya guys ya setiapnya naiknya bisa di bina naik <tuk> keren guys ya bisa naik, bisa turun coba ya apa yang guys oke <tuk> <tuk> jantung kecil lah dia. Oh, aku, uh. aku takut nanti lompat pula gua, kalau nggak nyatir ini kan, <tuk> uh, udah udah apa kan, udah? Uh. udah otomatis oh, nggak apa lah gua nggak apa apa itu juga, itu tadi itu suara kaca yang di bawah, kacanya udah pas dia, kalau <tuk> abang merekkan dia oh gitu. aduk oh. di jadi nggak apa-apa itu ya apa-apa, aman jadi pernaikan di semua, kalau abang mau naik gigi, abang pencet rim dulu oh gitu pencet rim, baru ini abang bisa kasih ke N, atau mundur, atau S hmmm itu dia itu untuk awal ya, untuk awal start awal hmm. start aja, enggak? enggak, awal start abang wajib pencet rem. awal start aja ya hmm, oh. baru baru untuk hidupin, contoh okay, ya ini ini, ini matikan nih bang ah, ngertiin ya ah, ah. abang kalau untuk mau hidupin, abang pencet lu sekali ah? tunggu sampai uh, meter close-nya hidup mana kuncinya bang? dia nggak boleh di luar ya bang wajib kita pencet rim lah baru kita pencet gini gak ketahuan bang, Ke udah habis minyaknya nih wah <laughs> oh, habis minyaknya, oh itu oh, iya. kan ya, minyaknya nah, habis ya, oh ya nih, udah rusak kurang nanti kok ya, sudah ya. oh, <laughs> <atau? laughs> <laughs> <laughs> gitu lah dia matiin aja kok, takut baterainya drop nanti oh ini sama sengah-sengah kok? itu lah dia bang jadi untuk untuk oh, hidupinnya kayak gitu jadi kalau untuk AC pun kan dia udah gak tombol-tombol lagi dong udah hmm. digital ya berarti nanti pas hmm. awal bawa itu gimana, Gus? Gas aja, seperti biasa, kayak manual, seperti biasa. Momentnya seratus itu nggak bisa dipakai, bisa, oh bisa, Tapi hmm. ya, bisa. dia jari dulu, katanya ya. Ya, mm -hmm. ya? Kalau memang gak, koko ini tadi aku udah ngerti. Kalau koko hmm. ini tadi kan p parking ini, netral, air mundur, hmm. ini yang eh ya, tritunggal. Yang D ini, yang D satu dua gitu. Jangan, oh, D ini kita jalan biasa aja, jalan rastro. biasa. Dia udah sesuaiin walau kita dalam berhenti. kota lah gitu. Iya, contoh nanti kita berhenti nih ya kan. Hmm nanti dia otomatis itu ke satu oh berarti Tapi, yang D nah, ini ya emang ah. gas aja nanti dia otomatis naik sendiri dia oh, otomatis ya oh. pokoknya kayak mana dia bang bawa metik, bukan bawa warrior lah, gitu lah hmm. dia <laughs> metik dia bang ini metik ya kan <laughs> tidak enak dia gasnya yeah. kalau bawa warrior mau lah pula kita naik-naik yeah. gini gitu bang yeah. hey, ini otomatis ya ini mundur, yeah. ini netral ya iya yeah, netral ini yang Dibu -dibu. dalam kotak, berarti ini yang, ya, yang, yang S ini triptonik dia ya, ini. berarti ini ya jadi kalau nggak Abang naikkan gigi ini, <tuh> dia di gigi satu aja RPM nya pendam, oh. terus nguk, uh, jadi Mas. begitu Abang naikkan kedua, luar kedua dia oh berarti, berarti lebih kerennya ini ya ya pastilah ya. Pak, triptonik dia ya, triptonik kalau Abang bawa yang manual memang udah biasa bawa ya gitu-gitu aja sensasinya Oh bang. berarti ini kayak mobil posisi balap, apa Formula One wah, iya naik, naik, hmm. turun, turun berarti ini dia triptonik sampai speed berapa? Gigi berapa? 6? E apa 5? 6 6, 6 ya? Enam. berarti sampai 6, naik ke atas 6, turun ke bawah gitu ya? iya, tapi kalau turunnya abang lupa turunin, turunin, dia otomatis turun sendiri oh gitu? iya, oh. kalau abang lupa turunin kan oh, tapi kalau nggak abang naikin, nggak bakal naik dia oh Wajit. berarti turunnya aja yang otomatis, ah, naiknya harus kita manual iya. gitu ya oh gitu ya naiknya dia otomatis wajib abang sendiri kalau iya. nggak dia nggak bakal naik gitu nah berarti hmm. untuk kita misalnya ke beras tagi, enaknya pakai triptonik dong ini pakai D aja bang pakai D aja? percayalah bang oh ini gitu? abang kalau mau es ini, ibaratnya abang mau hantam lari berapanya lah gitu oh, ya oh gitu, berarti kalau untuk naik gunung inilah D ini ya D aja bang D aja ya hmm jadi kan abang di D, kalau misalnya nanti abang mau.. mau.. mau.. motong nih hmm. kurang tenaganya, abang pendem nggak naik kan, abang.. Ya, iya. abang turuninnya satu oh yang abang D, langsung, nah posisi di D pun, ini dia bisa berfungsi oh gitu, bisa berfungsi nah, dia cuman oh. dia nggak.. nggak.. nggak.. nggak terkunci dia Oh hmm, iya iya jadi posisi abang di D naik gunung kan, abang mau.. Hmm. mau motong, abang turuninnya nih Contoh ini kita di misal di 3 lah misalnya gigi hmm, gitu, gitu. Dia otomatis gitu. turun ke 2 atau ke 1 gitu. Oh. Jadi kuat gitu. tenaga, Bang, gitu. Berarti oh bisa lagi ke 4 kita mau turun 2 berarti 2 kali gini. Iya. Oh. Gitu, gitu. Abang nanti tahu sendiri rasanya. Oh, ini udah enak nih kan. Tiba-tiba mau -tiba motor Abang turunnya segitu nanti dia pendam sendiri jadi kuat dari tenaganya. Oh, gitu ya. Gitu. Kalau ini nggak perlu krek-krek kayak -krek gitu. Kan apa namanya? Ini dia, ini dia ini dasar Ini rem tangannya. Ah. Oh ini iya, ya. rem tangannya. <laughs> Jadi abang mau, <laughs> ha, mau tarik. Hmm. Ya ibatlah abang, abang pencet rem, abang tarik lah nih. Nah nanti warna merah di sini muncul. Oh iya, merah. Tapi kalau abang mau turunin, abang pencet rem, abang tekan aja. Oh harus tekan rem gini ya? ya oh iya. Ya. Udah lepas dia, lagi tariknya kalau untuk yang ini, untuk baru belajar naik mobil.. Ya, mobil. belajar naik mobil lah ceritanya, bukan mobil matic atau manual ya Yo, yang break hold ini ya jadi contohnya ini, Abang kalau pencet, uh -huh. nanti dia di sini keluar hijau dia hijau tulisannya A hijau gitu kan uh -huh. itu fungsinya nanti kalau misalnya Abang posisi.. posisikan di D, kan pasti jalan ini iya yeah, iya yeah. kalau Abang nggak pencet rem, dia tetap jalan tapi dia pelan Oh. ya kan, jadi kalau Abang udah berhenti total di lampu merah uh -huh abang nggak perlu lagi uh, ganti ini ke netral atau nggak perlu lagi pinjak rem. dia otomatis mati sendiri dia bukan mati, berhenti sendiri berhenti sendiri oh. sampai orang pencet gas, udah lampu hijau abang pencet gas nah, dia jalan sendiri oh, kalau yang brake hold ini? iya oh begitu untuk orang baru belajar naik mobil, cocok ini kayak akulah cocok ya belajar kan, untuk matic sih aku baru kalau manual nggak perlu Kalo apa matik, lagi kalau matic abang nggak perlu pakai ini lagi lah abang kan udah bisa bawa manual iya oh, nah, oh nggak perlu lagi? nggak perlu lagi Oh, cuma betul. nanti aku bakal kasih tahu nanti fiturnya ini, uh, uh, jelasin fiturnya ini untuk apa. Terus di HRV ini yang paten ini nih ya bang, cruise control. Kalau abang lari di tol, hmm. lari 40 ke atas, hmm. abang pencet cruise, habis itu pencet set, jalan sendiri mobilnya. Tapi setirnya abang wajib gini pula, gasnya abang ngapa saja? Ya, jalan oh, jalan sendiri contoh kaki abang pegal ya kan, di tol oh, kan gitu. hmm. jalan sendiri dia? jalan sendiri, lari 40 km atas ya jadi untuk atas. selanjutnya kan lari 40 lambat kali ini bang kan? Yeah. abang pencet nih sekali, naik 3 km per jam abang pencet lah tiba ya bang oh, kalau nggak abang tekan aja sampai lari 70 km cepet suka hati abang lah Oh. Hmm. jadi waktu abang mau melepaskan abang tinggal pencet rim aja nah, dia udah normal lagi? normal dia, normal lagi Gitu ya? itu ya bang juga ini belajar ya. Iya, ya. Hmm. Dimati lagi belajar lagi kan. Udah oh, iya. boleh lah Pak tambah satu. Ini tipe nah. E nih ya? E, e, ini ya tipe CVD. Uh, special e. edition ini ya? Special edition. Ya. Kalau RS-nya apa bedanya? yang untuk HRV enggak ada RS-nya RS, Pak. Oh enggak ada. Dijiz. Ya, Dijiz. Dijiz. Oh berarti ini paling tinggi lah. Eh di E, di E-nya -E dia paling tinggi. -E Kalau -E. untuk yang lebih tinggi lagi -E. ada. Tuton kalor ya. Tuton ya. Oh, tipe oh. Prestige namanya dia Pak. Oh, Prestige paling tinggi ya. Seribu hmm. per CC. Ya, itu ada sunroof, tapi itu kan enggak ada potongan PPNBM Pak. Oh, ini ada potong ada. PPN. Lagi Bapak oh sebenarnya untuk ini cocok lah sebenarnya pemotongannya banyak PPNBM kan iya iya iya lumayan lampunya tuh depannya tuh udah sama macam Prestige bedanya cuma dipelak doang sama yang di dalam iya iya ini bagus lah bagus lah, udah boleh lah Pak kalau nggak listrik dulu masih lam hot. case nya berapa ini? LAMHOT ya? oh LAMHOT ya, oke itu masalah hapar guys, LAMHOT aja iya, si LAMHOT nya kita kasih Pak oke oke oke oke gimana, kita listrikin ada yang kurang kasih tau aja ya Oke oke. kasih Bang ya oke oke oke diketel pun ya. Heeh, coba lah. Dito test drive ikut pun dia bisa apa pak? Heeh. Hmm. Hmm. Ini masih rem rembangan. Heeh. Hmm. Abang mau matikan Sikra. rem tangan. Heeh. Hmm. Kayak tadi aku bilang lah Bang, Abang pengin kayak rem. Rem, heeh. Uh. Ini pun tekan. Ini Bang, indikatornya ini. Coba Abang ke sini, Bang. Nampak, nampak indikator warna merah ini. Oh ya, nampak nampak. Warna-warna merahnya. Uh. Merah iya. Uh. Abang pencet rem, Abang tekan uh. ini hilang lah dia itu Bang, ooooh okay. posisi kan masih di rem ini, nah. kaki itu Bang, nah, ya kan? iya iya untuk jalan biasa kan gede kita Bang kan? D, nah kita pindah ke D disini pun ada nanti di D, -d nih oh D, oh iya okay. okay, ah. aku lepas.. tuh masih.. Lep masih injak itu masih, ya? masih, Reme. rem ya, ah. Ah. ini aku lepas rem aku ya Bang ya aku lepas rem, jalan dia Oh gitu, oke okay, jadi kaki kiri ini Abang jangan ngapain Abang seperti biasa, cemana Abang mau ngerem. rem cemana Abang mau gas kan ini Abang aku lepas gas ini. iya okay. iya Abang gas nah. Sini ya. oh. Otomatis naik giginya tuh Bang sendiri. Nah, ini, ini baru baru kurema nih kan. Kurema. Mana oh. lah biasa yang kita ngereman kan gitu Bang. Iya yeah, iya. Yeah. Oke, okay. bos hmm. siap Bang nanti bareng Bang nanti ya. Ah, cuman mundur nih aku. <laughs> Tahu <ngertau, kayak laughs> mundur <laughs> ini wajar aja. Hmm. <laughs> Maklum lo <aku> <laughs> kok enggak pernah pokoknya diku manual <laughs> terus. <laughs> ini ya, kalau abang mau mundur ya kan hmm. abang kan tinggal ke R ini ini kan udah mati ini, eh maksudnya udah berhenti nih ah, berhenti abang ke R aja R otomatis bang ke R nanti oh, dia, oh, ini, dia oh ini, oh apa kameranya ini sama nanti R dia juga R kan? ya ya iya. ya ya, abang tinggal track nya lah cuman enaknya bang oh nggak perlu ditekan gasnya kok ya? nggak perlu abang oh, main nah, nah, yang rem aja bang, rem Wah, ya, ya iya, iya. Bang nampak kan ada di kameranya hmm, makin dekat dia makin bunyilah lah dia jangan lah pula ambil terasa iya, iya, iya. nanti dia Bang yaudah <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> oh. ah. udah udah boleh genjir gitu nih Bang, udah bisa ini D, OD oh ya oh aku kasih tau dulu Bang yang S ya ah, yang S, Caro oh contoh, iya kok, iya kok A kalau di S. S ini ya ah. S. ini S posisi G1 ini Bang G1, G1. G1. nggak bakal naik dia nih RPM. gua kasih nggak apa-apa terus dia kan? gini ya terus dia Bang Bang dengar suaranya? iya iya, berat dia jadinya tinggi Ah. oh iya yeah. ini aja dia, bang. sampai konek kan baru kedua dia haa nah. baru naik lah dia Bang, itu kok naik kan di mana? di sini nah, di, tadi, kan oh ada iya, ada iya. Apa, ya kan? oh gitu hmm. oh gitu ya jadi kan nah, aku rem dia otomatis sendiri ke satu dia Bang hmm, hmm. oke, ntar aku kasih ya Bang, ini dibuatnya ini kan R lagi kita ya kan? Yeah. aku biasanya dibuatnya gede aja Bang, udah lebih enak yeah, yeah. Ya. Tolong berarti ya. nya otomatis nih nanti gue ya? enggak Bang. Kalau oh, enggak ngipat, uh, Abang cuman bisa Bang, Abang bisa pencet kasih kasih dia lipat kan gitu. Oh gitu. Si oh. baru ya? Si ERP pun dua kali pencet dia baru ya. Iya, baru handle pencet, itu ya. Iya. Hmm? Oke. Okay. Pencet start yang gini memang. Nah, Abang pas ring iya nggak lompat nanti, oh, nggak? kan belum-belum apa ya, masih di P oke kita buka dulu dua sini, Bang, panas kali yeah, iya, ya iya iya <laughs> iya udah, <laughs> Abang pencet frame itu Bang iya yeah, iya yeah. nah, oke okay. ini Abang gede lah, coba buat, buat. Uh, harus pencet ini Bang ooooh hehehehe oke gede? iya okay. okay. Abang tetap pencet frame itu ya Bang ya udah begini? Nah, abang pelan-pelan yeah. aja Abang lepas frame itu Bang pelan ya Abang rasakan sendiri kayak mana macam kok? Iya, selubang bang agak pelan ya. Oh. Di cara Abang udah tahu kan? Udah, udah. Ah, itu yang penting, banget Udah. Nah, <laughs> ini ini ini di nah. gas aja kok. Pelan-pelan aja. Ah. Abang harus tahu ya, ngeremnya nanti ya, Bang ya. Yang apanya kok? Ngerem. Ah, coba hmm. pindah kayak Abang dirim dulu. Ah, oke. Okay. <laughs> ah. Terus gimana kok? Nah, Pak maksudnya apa, apa? Aku mau kasih abang tahu jarak antara gas dan rem. Jadi abang bisa tahu nanti waktu dekat mau abang mau ngerem. Nah, ini ngerinya kalau kita karena ini nggak bisa nggak bisa tekan gini aku bang, aku nggak bisa tarik gini. Oh, nah, semuanya elektrik bang. Ya, elektrik, ya ya ya. Abang pelan, bukanya pelan pelan apa Eh, lepas remnya gitu? Iya, pelan pelan ya. Bang. Sambil abang rasakan, oh, ini kan ku nah abang, oh, iya. abang mencet abang mencet rem, abang tekan aja nih. Ah, oke, okay, udah hilang dah Pelan pelan ya, bang. Nah, tanpa abang ngegas pun udah jalan tuh bang begitu nah, lagi nah ya bang, kurang enak juga kok ya enak kali lila bang, nah, makanya udah bang. boleh tambah satu lagi nih bang <laughs> biar besok langsung keluar unitnya bang Oh, mak, duitnya dulu kok, <laughs> Kok ini gampang nggak bisa pulang <laughs> Gak apa-apa, unitnya -apa. dulu keluar uangnya belakangan, kan gak mungkin Sebagian Ini aku ya. kok, punya apa ini kok? Ya, Abang gak pakai seatbelt Oh gitu Biasa ya. itu, biasa itu nah. ya, Rembang, rembang, rembang oh, Oke, oh, udah bisa nggak, Abang? <laughs> oke. Okay. Abang air dulu, Abang air dulu, Abang atre dulu R, abang, ya? abang gimana, Abang mau mundur nanti? Biar nah, Abang lebih dekat ya. dulu apa-camana, hmm. ya kan? Okay. Kalau bunyi dia nanti, Abang makin rapat ya. Nah, pelan-pelan aja, Abang remnya pelan-pelan nya, oke okay. oh, oke, okay. nah dia bunyi-bunyi itu -bunyi lima hmm. menit aja nih ya Bang, ya kan? Apanya yang lima menit kok? belajar belajar nya oh, iya nah, udah, udah, udah mahir ya Bang? ah, serius si kok? iya pokoknya, <tik> oh, <bang, tik> eh. besok langsung keluar mobil yang hey, itu kok iya lah, pokoknya <tik> <tik> <tik> <tik> ah, udah paten kali lah Bang udah pintar ada, pinternya abang ya Bang, ah, ini ya kayak gitu ya Bok, Bok, Bok, Bok, oh ini iya. oh oke, okay. tampang kapan abon, oh, bentar kok ya? iya Itu eh, tubuhnya apa tadi kok? iya, Jadi otomatis gelang bang. kurang itu, rapat enggak, uh, otomatis kunci? ooooh oh. Ya. Oh. oh iya udah lah, bisa ini kok iya hmm, udah lah tinggal triptoniknya kok, aku mau tes dulu ah, triptoniknya nggak bisa pula di sini kita oh nggak bisa kok ya? Oh, bisa, bisa, cuman kan kurang kencang dia posisi ooooh, iya iya kalau mau bang ngetes, boleh atrek, atrek dulu gitu oh dikasih nggak, nggak dikasih kita jangan, nah, jangan, jangan, jangan abang atrek aja, abang atrek abang.. soalnya hmm. aku masih belajar, Udah <laughs> oh dia agak, agak apa ya? gimana? ngeran agak Enggak, gitu? itu nanti abang pelan-pelan abang bisa tahu sendiri Cuma oh, gitu Cuma ya, pelan-pelan ya? okay. kayak gitu, biasanya itu bang. abang ke air dulu ya kan, ada orang main jantriptonit ya. hantam lagi ke S Bang ya yes. nah, oke okay. ini kan S1 okay. ini Bang, abang, abang maju aja dulu Lepas rem kan? oh, ya, lupa sering ya, kan? iya, lupa sering, sama kan? sama dia Bang, oke okay. hmm. oke, okay, Abang gas Abang naik kan, Abang turun misalnya, ya nah, ini turunin? iya nah, itu kan S1, manual itu kan? Oh. Bang gas aja nggak bakal naik itu, RPM nya kan beratnya, oh. Abang naikin coba, kedua oh iya iya, terasa iya dan ketiga dan kepaduan seterusnya oh iya terasa nah. ini berarti sampai 6 kok ya kalau sampai ini? Enam. Sampai, sampai 6 sampai 6 seped ya yeah. nah, kan? nah jadi contoh gini, nanti abang tes ke B ya kan ini hmm? turunin enggak? Enggak usah. usah Abang usah kalau mundur wajib pakai ini Ah. Oh, enggak perlu diturunin eh, iya. nanti enggak ya? Enggak enggak bisa dia, Bang. Enggak bisa ke atrek dia. Oh, gitu. Nah, cuman dia otomatis kalau misalnya Abang tadi di 3 pun, hmm. Abang berhenti, dia otomatis balik ke 1. Netral dia. langsung netral hmm. gitu. nggak Tapi, netral, dia ke 1. 1. Jadi Abang lepasin tak bisa jalan dia. Oh, nah. gitu ya. DZ ya kita buat, oke? Oh, sudah ngerti lah. Pacu sedikit, Bang, agak kencang sedikit, ja, jangan terlalu kencang, agak pacu, oke? Okay. Nah, nanti agak ke kiri kita, eh, nah, agak agak lambat, agak berlambat. Okay, di sini agak kencang sedikit, abang ya. Ah, oke. Okay. Apa nah, mot mau, motong? Ini turunnya satu, oh, tapi nggak kena kita, kan. kurang panjang jalurnya, bang. Hmm. Oh. Oh. Jadi, aku mau ngajari abang. Contoh, kita mau ngotong nih. Oh gitu. begitu, kurang iya. panjang jalurnya. Kurang oh, panjang ya? Nah, nah. Jadi, aku bisa kasih tau bang, kira -kira abang kira-kira mau ngotong abang tinggal turunnya tadi satu. Dia teman setependam dia seperti di gigi gigi yang di bawah sekarang kita ini gitu. Oh begitu ya? Hmm. itulah dia kurang oh, gini. Ya, Udahlah, udah ngerti lah kalau gitu. Hmm. Wajib, wajib, nanti trek yang agak panjang baru bisa pajak ya, Bang. Ini kalo, lagi kok? Kalau bisa, Bang, uh, kita ambil sana kepala uh -huh. panjang ke sini kita panjang. Nah, oh, biar nak. ajar dia bang kan? Ke kiri nih, kepalanya, Gimana maksud? maksudnya, oh, maksudnya palah kita balik ke sana. Kau oh, balik ke sana. Nah, oh. Kalau bisa Bentar di sini balik. kita buat bang. Nanti baru kita trek panjang ke sana. Nanti, jika hmm. mau keluar pulang kita masak pam tuh. kiri ini harus betul-betul bekerja nih. Buka lama untuk awal-awal aja. Nah, nanti udah biasa nanti ya. Nanti udah biasanya itu Bang. Oke, atrak panjangnya lo kita, bang, atrak, atrak panjang. panjang. Nah, di sini aja. Heeh. Uh, atrak aja di tengah-tengah oh, aja kita, Bang. oke oh, oke. Okay, okay. Biar Abang bisa tahu jaraknya kan. lagi agak-agak mentok, sampai mau keluar gitu. oh, nanti dipikir ya? nggak, nah, kena sana oh, lagi bang, lagi bang oh, oke, okay. sudah bisa bang ya? ya? Nah, oke okay. mau ya. masuk ke lah. agak slow aja bang ya. terlalu slow ya? aja gas lagi ini kan kurang lebih lagi ya 2 nih, oke okay. hmm. abang mau.. abang abang, pecek ke sini pecek terasa? iya, terasa kayak gitu kita mau.. mau apa bang? mau.. Nah, belakangnya kan? abang gas lagi masuk gigi, naik, ini naik? nggak usah, nanti otomatis tuh nah. oh, terasa? terasa, terasa nah, itulah oh, dia bang, okay. buang satu kita kan, yeah, udah bisa yeah. motong dia yeah, yeah. kalau dia bang dibawa putar-putar udah dah mahir ya kan betul lah, udah mahir lah <laughs> itu lah dia, gampang ya bang nah pertama kali 3 kali ini kan iya yes. nah ini sekali udah bisa terus, agak pelan dulu lah, bang yang terakhir yang warna hijau ini mm -hmm. warna, ini kan balik warna putih yang mana sih hijau? Ya, lapu yang banyak oh. yang bulatan ini ya, ah. nah, bulat coba banget di gas dulu, bentar berhenti? enggak, gas aja Ke nah. Ah, kalau tanya? hijau dia artinya abang bawa hmm. mobilnya itu uh, normal lah. Normal ya kan? oh. di masa pengiritan. Masa gitu. oh. Oh. Hilang hijau itu ke warna putih hmm. ini berarti hmm. dia agak memakan minyak hmm. kayak gitu. Oh begitu. Ya. Ya. kan di mana-mana kita berhentikan kita yeah. dia nggak yeah. bisa ngebaca gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau abang bawanya mobilnya hijau dia tuh berarti abang bawa mobilnya standar dia. Standar. Standar. Jadi irit lah dia. Yeah. Hmm. Itu. Oh, keren juga ya kali lah bang harganya <Sanagan> pun paten kok <Sanagan> <Genients> ya, gue paten kali, gue bilang parkir sini kok? boleh bang, nanti biar aku yang bawa masuk ke dalam aja kan oh, jok, jok. aku yang masuk ke dalam aja kali. aman Kira. itu bang oke lah orang bang berbincang bincang lah ya, mana tau udah sore kan masuk ke nari hati udah ayah. langsung sore nih kok. Oh, Uang ini kok udah agak, serius. ke P bang ke mana? ke P walau kita berhenti, harus mana-mana paling P. atas? paling atas oh, nggak <laughs> <laughs> <laughs> apa-apa. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> baru, ini, ini gini nggak? iya matikan nasi nya. oke ini bang, wajib matikan nasi matikan nasi mana kok? ini apa aja oke matikanlah lampu-lampu semua ya, oh, nah. udah nah. selesai kalau misalnya abang mau nutup kaca ini nah. di sini deh pak, ini ada tombolnya ah coba pencet iya oke oke, terus, terus, terus tuh, abang mati? mana? ini ya pak rem? nggak usah tekan aja tombol aja nah, itu okay, aja